jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya saya maaf dengan kalimat ini ya tapi saya mohon sekali mohon sekali sebelum kita berpisah sekarang mohon ya siapkan satu orang yang jadi rumah jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat kalau dunia udah banyak ya. bapak bangga anaknya juara satu juara olimpiade dapat Nobel silahkan ke dunia tapi saya titik aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat, tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa, kaya di dunia biasa, disebut orang miskin biasa. Tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran.